Pertanyaan seputar olah nafas. Pertanyaannya, Pak Jarod, olah nafas ini ada hubungannya dengan new age movement enggak? <laughs> dengan mistis nggak? Ini ya, emang inilah pertanyaan kalau di Indonesia begini ya. karena kita tahu ya, Indonesia negara Pancasila nomor satu memang sila ketuhanan, semua orangnya agamis, tetapi ya, saking agamisnya menjadi sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Sehingga saya harus menjelaskan, mohon maaf, saya harus menjelaskan, karena emang banyak yang bertanya, bahkan alergi dengan olah nafas. Karena memang olah nafas ini ya punya beberapa istilah yang serupa, bentuknya sama-sama olah nafas, tapi istilahnya berbeda-beda. Misalnya meditasi. Nah, meditasi ini kan banyak orang yang alergi dengan istilah meditasi. Kenapa? Eropa, Amerika, Ya Australia ini negara-wilayah di mana gereja-gereja dipasangi tulisan, for sales, dijual. Yang kebaktian oleh yang tua-tua, yang muda-muda nggak -muda kebaktian. Hari Minggu yang ke gereja di Amerika, Eropa, hanya tinggal delapan persen. Selebihnya nggak ke gereja. Ada gereja ramai itu, Pak, di Belanda. Ya, gerejanya orang Korea, orang Indonesia. Di Amerika, gerejanya orang Indonesia, orang-orang Asia, memang merantau ke mana-mana, mereka tetap agamis, sesuai agamanya masing-masing. Tapi Eropa Amerika sudah menjadi negara sekuler sekali, bahkan banyak orang ateis. Nah, tapi ketika ateis mereka kosong, lalu muncul agama baru yang disebut New Age Movement yang dasar-dasarnya adalah humanisme, hak asasi. Makanya ya ada LGBT, apa salahnya saling mencintai, walaupun laki sama laki, tapi saling mencintai. Dan New Age Movement itu bukan jahat ya, itu kebaikan. Mereka bayar pajak, mereka integritas, enggak ada identitas ganda, KTP double, mereka CSR 30%, puluh nggak kayak orang Kristen pelit cuma 10%, atau sakat cuma lima persen, mereka mereka murah hati, cuma Tuhan nggak ada, gitu ya, Tuhan nggak ada, setan enggak ada, neraka nggak ada, ayo kita hidup baik, hidup benar, selama hidup berguna bagi sesama, punya duit ya CSR nya yang banyak 30% puluh buat nolong sesama, jadi. New East Movement itu kayak kebaikan, gitu. Tapi tidak benar, kan? Gitu ya, termasuk misalnya kalau saya di Amerika ngomong begini nih, bisa dipenjara ini ya, LGBT, dosa gitu. Kan, bagi mereka bukan dosa itu DNA. Nah, ini bagian-bagian dari yang namanya New East Movement. Nah, yang menariknya di Eropa, di Amerika, negara-negara yang tidak beragama itu, meditasi berkembang pesat. Rupanya kekosongan psikologis, kekosongan rohani, kekosongan jiwa, diisi mencari ketenangan dan caranya meditasi. Sehingga meditasi menjadi bagian dari kegiatan kelompok New Age Movement. Nah, cuma saya mengajak kita berpikir jernih. Kalau orang New Age Movement misalnya sepak bola, apa berarti sepak bola itu New Age Movement? Kalau orang nyusun Movement itu olah nafas, apa berarti olah nafas itu boleh memenun? Bukankah semua agama bernafas? <laughs> Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan dan dengan nafasku aku memuji Tuhan. Jadi sebenarnya kita harus memisahkan antara kegiatan sekali lagi dan agamanya orang itu. Ya, anda, puasa ya nggak mau nih produk dari Cina, nih mereka Konghucu, yang Konfusius, Ya sudah, kalau HP-nya Vivo, jangan dipakai. Gitu. Atau, saya nggak mau produk Yahudi. Lah. Gimana jangan pakai Yahoo, jangan pakai Zoom. Yang punya orang Amerika, tapi orang Yahudi yang di Amerika. Gitu. Jadi kita memisahkan produk dari agamanya. Oh, olah nafas ini juga bukan hanya New Age Movement. Gitu. Dalam mati ya orang Buddha olah nafas, orang Hindu olah nafas, New Age Movement apalagi, karena mereka jiwanya kosong, olah nafas. Tapi saya tidak ngambil belajar di kelompok ini. Sekali lagi. Saya ngambil belajar dari Wim Hof, ya. Maka nanti Bapak Ibu mungkin akan kok beda, ya. Caranya ya sama olah nafas yang di sana, yang di sana ya memang beda. Wah, sumbernya beda. Jadi saya mengajarkan yang Wim Hof ajarkan, termasuk misalnya ambil nafasnya berapa kali gitu ya. Kok lewat mulut sih, Pak? Ngebusinya bukannya lewat hidung harus gitu ya. Wim Hof ngajarinnya lewat mulut ya itu ya saya ajarkan itu gitu kenapa saya ngambil Wim Hof itu ya sekali lagi saya juga orang agamis yang curiga yang enggak mau kalau ini kelompok ini kelompok itu sama jadi sebenarnya saya dan Bapak Ibu yang bertanya seperti ini, ini orang yang sama yang saya juga bertanya seperti itu dan saya mencari-cari yang tidak seperti itu walaupun sebenarnya kalau saya pikir-pikir lagi gitu ya kok saya rasis banget ya gitu ya kalau memang itu walaupun orang agama lain yang bernafas gitu karena kita harus memisahkan produk gitu. Tapi sekali lagi memang susah memisahkan hal itu gitu. Maka saya pun belajar dari dua guru yaitu Vimhof dan Dr. John Kim Sabat itu dua-duanya orang ilmiah bahkan yang satu profesor dosen di Massachusetts University nanti saya bisa tunjukkan di pas. Kalau sekarang ini kita lagi belajar Vimhof ya saya nanti saya udah post di grup ya kecuali yang anggota baru grup empat belum clip 1 2 3 saya sudah pas mengenai Saya sehingga bapak ibu bisa googling sendiri, Wim Hof itu siapa, siapa dia gitu ya. Saya cuma kalau saya jelaskan nanti jadi kayak orang kuliah. Panjang banget cerita soal Wim Hof ini gitu ya. Tapi yang pasti Wim Hof ini sehatnya luar biasa. Jadi dia pemenang Nobel mengenai kesehatan. Nanti bapak ibu bisa lihat gitu ya, oh Wim Hof itu siapa gitu ya. Tapi saya belajar terutama yang saya ajarkan. Walaupun saya belajar bukan cuma dari Wim Hof. Karena saya pernah ikut beberapa kelompok. Tapi akhirnya saya memilih untuk mengajarkan yang Hof supaya juga tidak berbenturan dengan kelompok lain, tapi memang akhirnya saya merasa ini yang saya bisa lakukan tanpa keberatan teologis untuk saya sendiri. Dan saya harap ini juga menjadi demikian dengan Bapak dan Ibu. ya.